Halo sahabat Zodiac A48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang Pak Zodiac yang akan kebanjiran rezeki di bulan Juni tahun 2021. Namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya, agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya.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 Selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang keempat yang akan kebanjiran rezeki di bulan Juni tahun 2021. Jika kartu zodiak sudah kita dapatkan, kisarnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang akan kebanjiran rezeki di bulan Juni tahun 2021. Pertama, support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang akan kebanjiran rezeki di bulan Juni tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, tulisannya kita mengambil kesimpulan ataupun yang mempersingkat serta memperkuat suatu ramalan zodiak yang akan kebanjiran rezeki di bulan Juni tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik sini kartunya sudah kita dapatkan kini saatnya kita membuka dan membacakannya untuk zodiak yang pertama adalah Ten of Cup ataupun 10 piala untuk zodiak yang pertama kita akan mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana disini digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan kebencian kiri serta kehidupan keuangan yang akan meningkat drastis di bulan Juni tahun 2021 di sini ada tiga kategori rezeki yang akan didapatkan oleh seorang Scorpio di bulan Juni tahun 2021. Yang pertama, seorang Scorpio akan mendapatkan rezeki yang dimana mana di sini adalah mendapatkan keturunan, mendapatkan seorang anak yang membuat seorang Scorpio bersama pasangan akan semakin bahagia dan semakin romantis lagi. Dan rezeki yang kedua di sini seorang Scorpio akan mendapatkan sebuah rezeki yang mendadak, yang dimana di sini dalam kategori adalah pekerjaan yang mendadak yang mampu membuat seorang Scorpio mendapatkan keuangan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan rezeki yang ketiga di sini seorang Scorpio akan mendapatkan keuangan yang sangat meningkat di bulan Juni tahun 2021, yang dimana di sini menjadi sumber kebahagiaan dari seorang Scorpio dan dari seorang keluarga Scorpio sendiri. Dan untuk support energinya adalah... Naik Opsor. Secara umumnya, naik Opsor itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan, seorang Scorpio akan mendapatkan rezeki di dalam kategori keuangan, karena pekerjaan yang mendadak, serta mendapatkan keturunan yang menjadi sumber kebahagiaan yang didukung penuh oleh sebuah keluarga, didoakan oleh pasangan, serta dimotivasi oleh sahabat-sahabat Scorpio sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah judgment. Secara umumnya, judgment itu diartikan Kesempurnaan, kemenangan, serta puncak kehidupan Dan jika kartu judgment kita gabungkan dengan judi yang pertama sini Menggambarkan kehidupan seorang Scorpio akan semakin bagus lagi Dan semakin bagus lagi yang dimana disini mendapatkan keturunan Keuangan yang meningkat, kehidupan yang meningkat Yang didoakan oleh keluarga dimotivasi sahabat serta yang dimana juga di disini digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan doa dari pasangan Scorpio sendiri yang membuat seorang Scorpio mendapatkan kategori seseorang yang akan kebanjiran rezeki di bulan Juni tahun 2021 dan untuk zodiak yang kedua adalah 7 of Cups ataupun 7 piala untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang di mana di sini digambarkan seorang Leo akan merupakan sosok seseorang yang akan kebanjiran rezeki di bulan Juni tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan keuangan yang meningkat kehidupan yang meningkat yang dikarenakan di sini seorang Leo mempunyai sebuah pekerjaan yang di mana di sini mampu mendorong ke keuangan kehidupan Leo di bulan Juni tahun 2021 lebih bagus lagi. Dan di sini juga menggambarkan bahwasannya seorang Leo akan mendapatkan sebuah keturunan, akan mendapatkan sebuah pasangan yang dimana di sini menjadi sumber kebahagiaan kepada seorang Leo di bulan Juni tahun 2021. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Leo akan mempunyai banyak keinginan. Sehingga di sini seorang Leo akan berjuang untuk memenangi keinginan tersebut dengan melakukan banyak usaha. Dan di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Leo merupakan sosok seseorang yang gigih dan pandai melihat peluang usaha, yang dimana di sini akan mendapatkan keuangan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah page of one. Secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan Seorang Leo merupakan sosok seseorang yang akan kebanjiran rezeki di bulan Juni tahun 2021 yang di mana di sini ada beberapa kategori. Yang pertama, seorang Leo akan mendapatkan sebuah keturunan. Seorang Leo akan mendapatkan pasangan kepada seorang Leo yang sedang single. Dan di sini seorang Leo mempunyai banyak keinginan serta mempunyai banyak macam pekerjaan yang di mana di sini hasilnya akan maksimal yang didukung dan didoakan. Oleh seorang anak yang bisa saja ini anak seorang Leo ataupun anak saudara Leo sendiri, dan jika kartu jadulmen kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan kesempurnaan puncak kehidupan, akan dirasakan oleh seorang Leo yang dimana di sini seorang anak merupakan sosok seseorang yang sangat berpengaruh kepada seorang Leo, yang dimana di sini seorang anak juga merupakan suatu rezeki kepada seorang Leo di bulan Juni tahun 2021, serta di sini doa seorang anak merupakan... Doa yang sangat bagus kepada seorang Leo untuk mendapatkan keuntungan, rezeki, keuangan, serta kehidupan yang lebih bagus di bulan Juni tahun 2021. Dan disinilah dikategorikan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang akan kebanjiran rezeki di bulan Juni tahun 2021. Dan tentu saja yang ketiga adalah Zuo Pentakel ataupun Dua Koi. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces, yang di mana di sini digambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang akan kebanjiran rezeki di bulan Juni tahun 2021. Di sini digambarkan keuangan seorang Pisces berada di dalam zona nyaman, zona kestabilan namun ingin mengambil satu langkah untuk mendapatkan keuangan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan di sini, risiko yang diambil oleh seorang Pisces akan berbuah manis di bulan Juni tahun 2021. Di sini digambarkan dua usaha telah dilakukan oleh seorang Pisces ataupun yang bisa dikategorikan di sini seorang Pisces membuka usaha tambahan usaha cabang yang dimana di sini akan mendongkrak keuangan kehidupan Pisces sendiri dan di sini rezeki yang dapatkan oleh seorang Pisces ada dalam dua kategori yang pertama karir dan pekerjaan seorang Pisces akan semakin bagus lagi di bulan Juni tahun 2021 dan di kategori yang kedua di sini seorang Pisces akan mendapatkan keuangan yang meningkat kehidupan yang meningkat Finansial yang akan meningkat di bulan Juni tahun 2021 dan untuk support energinya adalah naik one Secara umumnya naik outbound itu diartikan seseorang yang sudah matang, kiranya seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan sosok sewa bisnis merupakan seseorang yang akan kebanjiran rezeki di bulan Juni tahun 2021, yang dimana di sini terdapat dua kategori, yaitu kategori keuangan, karir, dan kehidupan. Yang dimana di sini didoakan oleh seorang pasangan Pisces sendiri, dan di sini juga seorang Pisces akan mendapatkan motivasi dari kawan-kawan, dari rekan-rekan serta sahabat-sahabat Pisces sendiri. Jika kartu judgment kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan pencapaian kemenangan kehidupan akan didapatkan oleh seorang Pisces di bulan Juni tahun 2021, yang dimana di sini karirnya akan meningkat keuangannya yang meningkat. Yang didukung penuh oleh pasangan sahabat setarganya, Di dimana juga di sini dikategorikan, seorang PCS akan mendapatkan kebanjiran rezeki di bulan Juni tahun 2021, dan untuk zodiak yang keempat adalah malam tongkat. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer, yang dimana di sini digambarkan seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang akan kebanjiran rezeki di bulan Juni tahun 2021. Di sini terdapat tiga kategori yang akan didapatkan oleh seorang Cancer di bulan Juni. Yang pertama, pencapaian kemenangan karir akan didapatkan oleh seorang Cancer, yang dimana di sini akan berbuah manis kepada kehidupan kanker sendiri. Yang diprediksi yang kedua di sini menggambarkan keuangan kehidupan seorang kanker akan semakin meningkat, yang dimana di sini seorang Cancer akan semakin dihargai di dalam kategori pekerjaan, di dalam lingkungan kehidupan yang membuat seorang Cancer akan semakin bagus lagi, di predisi yang ketiga di sini, seorang Cancer akan mendapatkan keturunan di bulan Juni tahun 2021 yang merupakan rezeki yang sangat bagus kepada seorang Cancer sendiri. Dan untuk support energinya adalah Kenaik of Pentacle". Secara umumnya, Kenaik of Pentacle" itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang sudah matang pikirannya, dan di sini menggambarkan seorang cancer mendapatkan tiga kategori rezeki di bulan Juni tahun 2021 yang pertama seorang cancer akan mendapatkan pekerjaan yang meningkat pencapaian kemenangan karir yang dimana disini membuat seorang cancer akan semakin disegani serta akan semakin dihargai di dalam lingkungan pekerjaan di dalam lingkungan kehidupan dan di kategori yang ketiga di sini adalah menggambarkan seorang cancer akan mendapatkan Suatu keturunan di bulan Juni tahun 2021, yang dimana di sini akan menjadi motivasi serta menjadi sumber penyemangat kepada seorang pasangan untuk mendoakan seorang Cancer, serta di sini sahabat-sahabat Cancer akan selalu mendoakan Cancer agar kehidupannya lebih bagus lagi. Dan jika kartu Jatim kita gabungkan dengan Judik yang keempat di sini menggambarkan pencapaian kemenangan akan didapatkan oleh seorang Cancer di bulan Juni tahun 2021, yang dimana di sini kemenangan dalam karir, kehidupan, keuangan, serta mendapatkan... Kemenangan di dalam kategori keturunan yang merupakan sumber kebahagiaan antara seorang Cancer bersama seorang pasangan, sehingga di sini bisa dikategorikan seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang akan kebanjiran meski di bulan Juni tahun 2021. Baik di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang akan kebanjiran meski di bulan Juni tahun 2021. Yang pertama adalah zodiak Scorpio, yang kedua zodiak Leo, yang ketiga zodiak Pisces dan yang keempat adalah zodiak Cancer.